Siapa? Siap. Oke kita mulai Saya nikahkan Kamu dengan Anda Tukimin Binti Tukiman Dengan Simalakata Binti Simalakatur Dengan seperangkat alat bangunan Dibayar tunai. Saya terima nikahnya Simalakatan Binti Simalakatur Dengan seperangkat alat bangunan Dibayar tunai kau saya, ya? Alhamdulillah Masa. Masa. Masa. mau gue dinikmati sabi ya sabi Lama dia. Ya. Selamat ya. ya. Asik. Saya nikahkan kamu dengan anda tukiman binti tukiman dengan semalak binti semalakatur dengan seperangkat alat bangunan